Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman kembali lagi di derosa Auto Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Kita lagi ada visit showroom ya, visit showroom di Hans Motor. Motor 2. Hans Motor 2 ya. ya betul. Dengan Abang Rian. Bang Rian. Salam kenal sebelumnya bang ya. Salam kenal. Bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman kita akan mereview beberapa mobil yang harganya Insya Allah bisa merekomendasi buat bahan rujukan teman-teman dari mulai 40 jutaan ada Betul, ya anda. sampai 100 juta juga ada ya nah teman-teman bisa tinggal pilih sesuai dengan kapasitas teman-teman Insya Allah mobilnya bagus-bagus dan juga di sini ada Garansi, garansi mesin dan transmisi garansi mesin dan transmisi selama ya, tahun selama, selama satu tahun selama satu tahun nah teman-teman buat yang mau beli mobil di sini walaupun mobilnya agak lawas sedikit tapi teman-teman enggak -teman akan dikhawatirkan dikarenakan kita ada garansi mesin, mesin, selama, selama, garansi ya, mesin transmisi transmisi selama satu tahun garansi mesin dan transmisi satu tahun dan juga kita ada layanan emergency ya Bang Betul. ya Nah di Bang Rian ini kalau beli mobil ada garansinya dan juga ada emergensi layanan emergensi itu sifatnya kalau teman-teman mengalami kendala ya, ya sifatnya yang mogok di jalan Betul. kehabisan bensin Betul atau ban kempes sekalipun ya. itu bisa ditangani ya lewat kendurnya ya, ya. ya bisa. Seperti apa tuh bang di daerah mana aja kira-kira? kan -kira kalau mogoknya di tol, oke okay. kan itu butuh banget emergensi. Nah, itu bisa langsung telepon ke customer servicenya nanti datang towing. oh datang gitu. towing. ya itu tanpa dipungut biaya. tanpa gratis. dipungut biaya. betul. itu nanya berapa, berapa lama tuh bang? selama satu tahun. selama satu tahun. ya teman-teman ya. sangat merekomendasi seperti mobil baru nih layanan <laughs> jualnya ya benar, benar. luar biasa Bang sebelumnya sebutkan alamat Hans motor beserta nomor telepon Abang ya. Hans uh, motor dua ini ada di Jalan Merdeka di Jalan Pabuaran Indah nomor 8A Karawaci Tangerang tepatnya patokannya di SMK strada Cimone Tangerang Oke okay. nah nomor telepon abang untuk nomor handphone saya jadi 0812 1824 Oke tersambung via WhatsApp ya bang ya. Via WhatsApp. Dan online 24 jam ya. Ya dan TikTok saya di Gudang Mobil Bekas. Nah ada sosial media juga ya bang ada ya. Ada sosial media. Namanya Gudang. Gudang Mobil Bekas. Nah Gudang Mobil Bekas buat teman-teman yang mau kepo bisa langsung mampir ke TikToknya Bang Rian yaitu Betul. Gudang Mobil Bekas ya. Oke bang kita mulai ya bang ya. Siap Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama 58 ya bang? Nah yang pertama kita ada Grand Livina tahun dua transmisinya metik. Metik, oke. Okay. pangan uh, pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Eh, apa kilometer juga masih di bawah 100 atau di bawah seratus? Ya masih ribuan. sekitar delapan puluh Ini tipenya apa bang? Tipenya XV Sierra Sierra Victor. XV. XV. Oh. Kalيفي ya. ya kali Oke, okay, Kalيفي bertransmisi otomatis tahun 2012. 2012. Di mana pajaknya? Nah, untuk pajak bulan 6. Bulan Juni ya, 2023 bulan atas nama perorangan juga ya, Bang Betul. ya. Betul. Dan berplat ganjil untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota ya. ya KTP bisa pinjem juga. Oh, KTP bisa pinjem ya? Bisa pinjem juga betul-betul okay. kan luar biasa. Kondisi gimana, Bang? Nah, kondisinya mulus. Kondimus, kondisi ya, mulus. ya. Enggak ada lecet, enggak ada baret, nggak tidak bekas banjir dan tidak bekas tidak bekas nabrak juga. Mesin-mesin hmm. aman. Ya, Bangnya. mesin aman kering juga. Kering ya. Siap. Okay. XP. Hmm, ini siap dibawa mudik. Siap dibawa mudik, siap dibawa mudik. Enggak ada masalah nih, Bang. Gak ada masalah. Okay. tinggal Gain, gas aja. Dan ini garansi juga dong. Betul, ini Betul. garansi juga. semua yang ada di sini garansi Bang ya? Garansi. Oke, okay. tapi dengan ketentuan yang berlaku. Oke, okay. yang penting tetap sama-sama ngejaga mobilnya. Betul. Customer ngejaga juga yang sudah dibeli dirawat dengan baik Betul. pasti digaransikan siap. Nah, Bang, kira-kira harganya berapa, Bang? Seratus 103 seratus ya. masih bisa nego tentunya, masih ya. bisa dong. Oke, okay. itu teman-teman referensi pertama mobilnya masih bagus banget, nggak ada masalah bodi bodinya pun masih mulus. Tol. Dan sudah di upgrade velg racing Betul. yang berapa ini bang? Ring tujuh belas, ring tujuh Bannya ya. juga sekitar masih 70% sih. Masih 70% puluh Sangat layak pakai ya bang. Ya, tinggal pakai aja, tinggal pakai aja. Harga ditawarkan seratus tiga juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Nawar 95 boleh nggak bang? Waduh berat. 97 gimana? 97 ya 97 bungkus 97 bungkus bungkus uh, teman-teman dikasih 97 bungkus ya iya. harganya rekomendasi ada kualitas ada garansi mesin dan transmisi dan juga benar-benar mobilnya cukup merekomendasi iya. Bang kira-kira kalau kredit berapa bang? kalau kredit aduh kasih DP yang bagus bang DP 15 gimana? DP 15? 15 juta 15 juta buat ukuran mobil 2012 bang kayaknya minta uh. dikurangin lagi deh bang DP sepuluh juta DP 10 Sepuluh juta Pus. tuh teman-teman. Angsurannya berapa bang? Angsuran sekitar dua delapanan lah. Angsuran dua delapanan, dua lebih ya. Selama empat tahun ya bang selama ya. Selama empat tahun. Oke tuh teman-teman. DP nya dikasih murah. DP 10 juta. Angsuran dua delapan selama 47 bulan. Betul. Dan sudah termasuk yang namanya garansi. Mesin dan transisi. Oke bang. Selanjutnya. Nah ini kita ada terios terios tahun berapa nih bang? Terios TS 2013 ribu Terios TS 2013 Iya. Manual tangan. betik nih bang? Manual transmisinya. 2013 ribu tiga manual. Iya. Terios TS, di mana pajaknya di bulan Juli 2023 ribu berplat genap teman-teman untuk alamat SNK di daerah. Tangerang Kabupaten apa sekarang Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten Betulan ini tangan pertama dari Baru juga Oh gitu Ya kunci masih 2 okay. Kilometer sangat istimewa nih Bang Waduh, kilometer berapa Bang? 41 41.000 41.000 Ini ribu. yakin nih tahun segitu? Yakin Enggak diputer-puter Enggak diputer-puter eh, Karena apa? Kita masih ada bukti nih Aha. Itu uh, jok belakangnya masih ada plastik bawaan pabrik Waduh, luar biasa dapat mobil yang benar-benar super antik teman-teman nah. Kilometernya 41.000 sulit dibayangkan tapi ini benar-benar nyata ada teman-teman mobilnya. Berarti full set dong, Bang. Full set. Full set buku servis, kunci serep, ada. Siap. Weh, masih luarnya. ready semua. Tahun segini loh Kilometernya luar biasa juga atas perorangan. Harganya berapa, Bang? Harganya di 128. 128. Ya udah paling murah. Udah paling kita. murah. Tapi memang so, kondisinya benar-benar luar biasa. Semua nah, se karena kali. Betul. Full original. Full original. Full original. Wede. Tahun segitu, men. Ya. Bang kasih harga yang bagus tadi, Bang. Kira-kira, Bang. 125 deh. 125. 125. 125 ya, teman-teman. Teman-teman mau nawar lagi, datang ke sini ya. Langsung cek unit. Langsung mana. cek unit ketemu sama Bang Rian. Insya Allah dikasih rekomendasi yang fantastis. Jangan. Ya, oke. Okay. Yuk, selanjutnya, Bang. Kita geser lagi. Nah, di sini ada mobil Avanza ya, Bang. Ya, eh. Bang betul ini ada pansa 2006 2006 warna tipe biru iya e. warna biru tipenya tipe E, transmisinya tipe e. manual manual 2006 tipe e bertransmisi manual betul berplat ganjil teman-teman untuk alamat SMK di daerah Jakarta ya smk nya atas Jakarta Barat Jakarta Barat ya. pajaknya di bulan November 2023 hidup ya Bang ya Insya Allah hidup Insya Allah hidup Ini Avanza E 2006 ini kilometernya berapa Bang Seratus lebihan lah sedikit. Seratus ribuan ya. Jadi ya, sekarang lebih, 6, masih lebih rekomendasi lah. karena tahunnya pun udah 2006. Betul. secara kondisi gimana bang Bambang? -ban, apa mesin segala macem? Pokoknya ini mobil walaupun tua, oke? Okay. Tinggal jerengannya udah. Tinggal pakai ya. Tinggal gas aja. Tinggal ya, pakai. Tinggal gas. Dan juga teman-teman usah khawatir kan ada garansi. Betul. Garansi mesin selama satu, satu tahun. tahun. transmisi juga garansi luar biasa. Nah. Apaan saya ini dijual berapa bang? Kita buka harga. Aduh, hilang lagi. 83 juta. 83 juta tahun 2006. Betul, masih bisa goyang nggak Bang? Hmm, 80 deh, 80. Berikan 80, Bang. 80 tahun deh. 2006 tipe E, Bang. Tipe E wd kondisinya masih sangat rekomendasi, ya. kilometernya pun masih worth it ya, teman-teman. Ya. Atas nama perorangan juga ya, Bang. Atas ya. nama perorangan juga. Bang. Ini kan udah dimodif nih, hmm. sampai roof rail, lantai ya kan? Bener, cuman paling spionnya aja ya. Betul, oke, okay. harga kreditnya berapa, bang? Harga kreditnya di <tuh> DP 24 puluh empat juta, angsuran 1,9 koma sembilan, DP dua enggak kemahalan tuh, bang? Dua Pokoknya kalau memang teman-teman mau cek unit, okay. kita boleh aduh harga deh. Di aduh sini. harga, oke okay. ya teman-teman. Tapi izin bang, nggak hmm? pakai DP bisa kali bang? DP. Nah karena mobilnya udah tua nih, oh, harus pakai DP. Harus pakai DP. Iya, iya benar tahun 2006 ya. Iya. Nah itu untuk kondisi. Dp masih bisa dibicarakan ya, teman-teman cuma adanya 10 juta barangkali ya, nanti ya. bisa dikasih solusi ya. Betul, mau dp 15 juta juga bisa dikasih solusi. Ya. Oke, okay. rekomendasi bang, kita geser lagi bang ke situ depan. Ya, selanjutnya kita ada Kijang. Wah, Kijang, Kijang tahun berapa nih bang? Ini Kijang Lgx tahun 2000 ribu. Bidang LGX tahun 2000. Iya. Bertransmisi manual ya bang ya? Ini yang transmisi metik, matic, matic LGX iya. metik tahun 2000 atas iya. nama perorangan ya. Atas nama perorangan. Ini bensin ya bang ya? Bensin. Oke, untuk pajaknya di bulan Mei 2023 Betul. ini pajaknya mepet nih bang. Iya, karena kita bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Berplat gelap, teman-teman untuk alamat tersenkar di daerah Jakarta Selatan ya? Betul. Atas nama perorangan ya. Atas nama perorangan. Oke, LGX metik ini bang. Kondisinya gimana Bang? Mesin, bodi segala macamnya. Pokoknya kropos, ini ya? mobil dijamin nokropos. Nokropos, no Maka no no okay. oke. Okay. no banjir. No banjir. Istimewa. Istimewa. Kalen pertama dari baru Kalen juga. Dari baru? Ya, oh, full, original. Iya. full original. Full original. Kalen juga masih ngentring. Oh iya. Masi oh, oh, masih ngentring, Masih ngentring semuanya. Semuanya masih ngentring. Uh, dapat mobil antik. Di sini rata-rata antik semuanya, Bang bapak. ya. Antik, ba Widih, itu teman-teman yang mau cari mobil yang bagus-bagus, yang masih enak dilihat, masih enak dipakai. Referensinya ke Bang Rian. Ya, e -e, tahun 2000 bertransmisi otomatis. iya pajaknya berapa sih Bang? Kalau mobil ginian Bang kira-kira? Pajak mobil Kijang itu sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya. Dua juta. Estimasi ya. Estimasi. Kurang lebih. Kurang Tapi, lebih. So, memang ini sesinya agak gede. 1800 cc ya. Iya. Betul, teman-teman. Harganya berapa nih Bang? Harganya di 68 aja deh. 68. 68 juta. 68 juta. 68 juta. Mobilnya sih bagus, Bang. Angkanya yang kurang bagus nih, Bang. <laughs> tawar lagi dong, Bang. Boleh. Tawar berapa nih, Bang? Eh, kira-kira kasih yang terbaik berapa, Bang? Biar saya bisa sekiranya oh, tawar lagi dikit atau enggak gitu, boleh, Bang. Boleh-boleh. 65 bungkus. 65 bungkus. 65 bungkus udah, 65 bungkus. udah paling Mobilnya mudah, Full orisinil, betul. Tapi, teman-teman, kalau mau penasaran datang ke sini, mau nego lagi, bisa, ya Bang Ya, bisa, teman-teman. Oh, 65 bungkus tahun 2000 full orisinil. Saksinya enggak ada masalah, ya, enggak ada masalah. Garansi juga, garansi juga. Garansi juga. <laughs> garansi juga. <laughs> bisa enggak, bang? Tahun dua bang. Ya, bisa kita bicarakan, bisa dibicarakan, ya. Siap, siap, Oke, siap. kita cari solusi, ya? ya. Oke, baik. Selanjutnya, bang, kita geser lagi nih. Ekstril tahun 2004 ribu tahun 2004 ribu Iya. Waduh, tahun 2004 tipenya apa nih, Bang? CT, ST, ST. ST. Di ST. ST. Nah, ini buat ganjil teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota juga Betul. ya, Bang. Tuh. perorangan ya, Bang ya. Perorangan juga. Pajaknya April, pajak April. April 2023 hidup ya. 2023 hidup. tiga uh, hidup, agak mepet dikit. Alasannya perorangan tapi perorangan. perorangan. Untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota sih masih enak ya. Ya. Itu kita bisa bantu proses perpanjang. Perpanjang. Untuk baik nama juga kita bisa bantu. Oke. Nah ini kilometernya berapa bang? Kilometernya 100 lebihan lah. Seratus ribuan ya. 100 ribuan. Sama ya Kijang juga seratus ribuan sama. ya. Nah, Kijang seratus ribuan. Oke. 100 ribuan juga. Nah ini bang kira-kira pajaknya berapa bang? Paling dua jutaan kurang lebih ya. Ya di bawah mendekati itu. Mendekati 3000 kali ya. Mendekati tiga. Okay. Karena mobilnya udah agak lawas juga ya teman-teman tahun dua Kilometernya seratus ribuan Betul. sama perorangan. Harganya berapa bang mobil beginian, Nah itu karena ini mobil baru banget datang tadi pagi, okay. jadi harus dikalkulasi dulu. Kalkulasi dulu, Betul. estimasi buka harga berapa dulu bang? Ya kurang lebih sekitar 85. 85 an, 8, -an tapi 8, masih 5. bisa nego ya? Masih bisa nego. Oke, okay, itu teman-teman dibuka open price 85 juta. Buat teman-teman yang mau nego langsung bisa langsung calling atau WA nomornya Bang Rian. Betul, oke, okay. pasti dikasih solusi insya allah kalian orangnya baik loh. aman aman. Oke selanjutnya kita ke belakang ya. Iya. Nah ini ada Honda City. Betul. Honda, Honda City, City di desa tahun dua ribu Transmisinya manual. manual. Wih teman teman 2006 Honda City yang cari manual banyak nih sebenarnya ini mobil, iya. mobil beginian begini nih. Betul. Ini pajaknya di bulan 8 agustus ya teman teman iya. berplat benep untuk alamat SNK daerah tangerang kota. Betul. Kilometer berapa nih bang? Kilometernya sama masih di seratus ribuan, seratus ribuan ya. mulai dari sama perorangan ya bang ya. Sama Kondisi perorangan. gimana bang? Aman. Oh, interior mulus, Eh, uh, body juga mulus, body mulus. Ya, interiornya bersih, oke. Okay. Bebas asap rokok, oke. Okay. Oh bebas asap rokok. Bebas asap hmm. rokok. Aman semua loh teman. Iya, kaki-kaki juga aman, nggak okay. ada kendala. Mesin okay. kering. Mesin kering. Ya udah pokoknya tinggal gas aja, tinggal gas juga. Dan ya. juga dikasih garansi. AT, nah. luar biasa. Mobil tua tapi dapat garansi juga ya bang. Ya? Betul. Oke, okay. bang. Ini dijual berapa bang? Kira-kira bang. Untuk Honda City ini 83 tiga deh. Delapan tiga. Delapan tiga. Aduh delapan bang. Masih bisa nego nggak bang? Kira-kira bang. Turun deh. Satu juta lagi. Satu juta lagi. 2, gimana? Delapan ya luar biasa delapan dua tuh delapan masih bisa digoyang lagi teman-teman yang mau lebih kurang lagi japi aja siap saya enggak mau kasih angka hmm. tinggal teman-teman aja negosiasi langsung siap oke okay. baik hmm. selanjutnya ada Grand Max nih bang ini Grand Max tahun berapa nih bang ini Grand Max tahun 2010 ribu sepuluh dua nih satu lima ACPS oh, ya ACPS, ACPS. tuh satu lima a nya daerah hanya daerah Kanan. Pandeglang. Oh, Pandeglang. Pandeglang, daerah Banten ya. Ya, daerah Banten. Kalau ganjil untuk alamat SNK Pandeglang, pajaknya di bulan September 2023 hidup ya. Betul. Kilometer berapa, Kilometernya sekitar 90000 Sembilan ribuan. 90.000-an. Ribuan. Jarang pakai. low banget nih iya, yang pasti mobil bukan bekas ekspedisi ya. Oh, iya iya iya. iya mobilnya pokoknya istimewa dah. Tapi rata-rata kalau untuk ekspedisi itu sekitar satu an Bang. Oh gitu. Iya, karena yang 15 kan agak boros dikit. Betul, tapi betul, memang betul. kebanyakan yang lebih dicari ini. Betul. Satu CPS. Langka siap, mobilnya. Harganya berapa bang? Nah untuk harga kredit aja dulu nih. Oke. Okay. Kreditnya DP 17 belas juta. DP tujuh belas juta. Angsuran. Angsuran dua koma lima. tahun. DP bisa ditawar bang ya? Lima juta gimana? Lima juta. Coba boleh nggak bang? Aduh. Tambahin ya. Cek unit dulu deh. Uh, cek unit tuh teman-teman ya. BP 10 juta disuruh cek unit Angsurannya sekitar 2,5 Murah hmm. banget tuh teman-teman nah, abangku Ada lagi Innova nih Betul Bensin diesel nih bang Bensin Bensin Tipe Tipe V 2004 Tipe V 2004 Medik manual nih Manual Manual Tipe V 2004 Bertransmisi manual Teman-teman WD Innova bensin Kilometer berapa bang? Kilometer 90 ribuan 90 ribuan puluh ribu Yakin bang? Yakin. Tahun 2004 loh ini, Bang. Yakin. Yakin ya. Tahun 2004 tipe V bertransmisi manual banyak dicari orang. Siap. Tipenya yang paling tertinggi loh, teman-teman. buat -teman. ya. genap, teman-teman, untuk alamat SMK di daerah Tangerang Kota. Oh, Tangerang Kota. Tangerang Kota. Oh. Tangerang Kota, teman-teman, untuk pajaknya hidup mati nih. Pajak hidup. Pajak Bulan Desember ya? ya. Oh, Desember panjang banget tuh teman-teman, tahun ya. 2004. ribu 4 dan kilometernya masih puluh ribuan Iya. Luar biasa warna silver. Overall kondisinya gimana, Bang? Kondisi sangat istimewa. Ada PR enggak, Bang? Oh, enggak ada PR dong. Minus-minus mesin -minus no, apa minus -minus. rembes enggak ada. Aman, jamin. Okay. Ya pemakaian oh. aja sih. Kap mesin masih garing. Masih kaleng. Masih kaleng. Masih kaleng. Body-body oh, oh, yang lain body -body ada berapa kali ya? Super mulus. Full. full, full mulus. Oh, full mulus. Iya. Oke, okay. ban-ban juga masih tebel ya. Iya, masih bagus, siap. bodinya Garing banget. Harga yang ditawarkan bang. Harganya di 100 juta, bang. 100 juta, 2004, 2004. Wih, Se sebenarnya sih lumayan, udah hampir kena bang. Udah hampir kena tinggal nawar lagi aja bang. <tuk> <tuk> bang. Mau nawar berapa? 90 casing ya bang. Waduh, 90, 97. Udah, 97 ya. 97. Pokoknya dari 95 lebih dikit ya. Siap. Oke. tuh teman-teman. Mobilnya bagus buat temen teman Mungkin kalau ini tipe matic sangat mahal, tapi hmm. ini tipenya manual ya, Betul. Bertransmisi manual tipe V juga yang paling tertinggi loh, teman-teman. Hmm. Di 97. Iya. Tapi kalau teman-teman datang ke sini nawar lagi boleh, Bang. Boleh. boleh. Cek unit dulu ini Oke, okay, ya. kondisinya bagus, udah rapih dan garansi. Kalau kredit berapa, Bang kira-kira, Bang? Nah untuk kredit DP-nya karena mobilnya udah tua, bener. Jadi DP-nya harus lumayan nih. Harus dua p dua ya. Sekitar 27 juta. 27 juta. Angsurannya iya, bang. Angsurannya 29.45 29.45 ya. Iya dua okay. kali berapa nih bang? Kali 3 tahun kali. Tiga ya? tahun. 3 tahun. Saya kira tuh teman-teman. <laughs> <laughs> Tapi teman-teman ya mau ke, mau minta kurang lagi DP-nya boleh boleh bang ya? Boleh cek boleh unit aja cek dulu. Unit tuh DP yang ditawarkan DP 27 juta masih bisa. Dinego soalnya ya. pun sekitaran 28-29an ya Siap Kali 3 tahun Betul gitu. Luar biasa rekomendasi di sini Pokoknya di Bang Rian ya. Dan teman-teman dapat Plus juga tetap Dapat ya. Namanya garansi si. mesin dan transmisi Betul Kita ada Mazda Betul nih Mazda berapa nih bang Mazda 2 ya, ya. Mazda 2 okay. Tipe s sporty, Tipe s sporty, Ini loh Matic nih Matic Matic Wih teman-teman warna merah Bagus mobilnya Merah merona Ma Merah merona Karena hmm. memang City Car ini Warna merah Paling banyak mati loh bang. Betul, IPS automatic ya. Mumpung Saki. masih ada, nih buruan datang ada. langsung. Betul, nah, teman-teman, plat ganjil untuk alamat tersendiri di daerah Tangerang Kota ya. Betul, Tangerang selatan. Eh, selatan. sorry, dan pajaknya pun masih sangat panjang di bulan Oktober. Betul, kilometernya berapa, bang? Kilometer masih sembilan puluh ribuan, sembilan ribuan, tahun 2010 10 sepuluh, sepuluh kilometer sembilan ribuan, 90 ribuan. 2000, 10. 10. 90 ribuan. 90 ribuan. Really bang. Ria, wede. No puter-puter. puter-puter no ya. puter-puter. No wede -puter. luar biasa, lu, kilometernya masih segitu tahun 2010. <laughs> Wah, ini mobil di sini gudangnya, gudang mobil yang istimewa. Iya, menurut mobil saya. bekas berkualitas harga berkualitas. pantas. Betul. Nah, Abangku, kira-kira mobil Mazda 2 tahun 2010 tipe S Sporty, buat transisi otomatis, pajaknya panjang, harganya berapa nih? 98. 98 bungkus sembilan puluh bungkus dua ribu sepuluh ya ya dua ribu sepuluh sembilan puluh belum sembilan puluh lima bungkus bungkus, bungkus. tuh teman-teman buat teman-teman mobilnya ini udah saya liatin nih dari lampu bodi ban velg insyaallah mobilnya bagus tinggal harganya aja sama Bang Rian, yes. datang ke sini. Datang ke sini okay. langsung. Oke, yuk selanjutnya. Eh kredit bisa, bisa dong. Bisa dua ribu bisa 20... kredit nih. Iya. Cepet-cepet dong Bang, kasih Bang. Aduh, nanti pendek Bang. Oh pendek. <laughs> Gimana kalau DP 17 belas deh? Tujuh belas. bisa nggak? Lima belas. Lima Ansurannya berapa? Ansuran ya? 2650 DP 15 angsuran 2650 dikali ya. 4 tahun ya pak ya? Betul Oke okay. ya rekomendasi tinggal DP nya aja dinegoin lagi sama bang Rian Pasti teman teman juga setuju Siap. Saya. Nah selanjutnya Yang nah, hobi mobil antik nih Hobi mobil antik bener Mobil lawas tapi bener-bener Pantas buat di koleksi Siap Pokoknya Susuki tanah. Betul mobil istimewa nih bang. Oh istimewa Istimewa itu, bang Satu kalengnya masih ngenting bang masih orisinil? Masih orisinil, Bang. Cek-cek bodi semua masih ori? Ya, nggak ori-ori amat. Okay. Ada liper, per. nggak ada dempul-dempul. Nggak ada dempul. -dempul. Gak ada dempul-dempul, okay. Bang. Tahun berapa nih, Bang? Tahun 95. Tahun 95. Ini saya yang 1000 iya. ya, Bang, ya? Betul. Tahun 95, loh, teman-teman. Dapat mobil yang benar-benar garing. Nggak ada dempul. Nggak ada dempul. Ekspektasi, loh, untuk, untuk katana Betul. mobilnya. Selat genap, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah kabupaten apa kabupaten, kabupaten. tangan iya. kabupaten sama perorangan ya Bang ya betul pajaknya di bulan September hidup mati nih pajaknya calling-calling aja kalau boleh saya tahu nih Bang ini pajaknya mati berapa tahun Bang ini pajaknya kurang lebih sekitar dua tahun dua tahun mati dua tahun mati. Oke dua tahun mati nilai pajaknya berapa Bang ada 900 800 800, 800 ribuan berarti estimasi sekitar 2 jutaan kurang lebih ya kurang nah, lebih ya. kurang lebih nah untuk proses uh, Perpanjang pajak kita bisa bantu, bisa dibantu betul. betul. Nah, pajaknya kalah dua kali, jelas dua ya. kali. Maksud saya, ya. dua kali nilai pajaknya masih murah. Kapan ribuan, mobilnya bagus. Mesin-mesin enggak -mesin ada yang mesin-mesin, gua -mesin aman banget. Enggak ada yang kropos bang. Enggak ada, ada yang kropos ya, temen-temen nih. Dipastikan enggak ya. ada yang kropos bang. ya? ya, oke, siap. siap tuh. Mobilnya bagus, harganya berapa? bang? Harga 49 gimana? Empat sembilan. Pas sembilan deh pas nggak dapat Bang naik lagi dah naik lagi naik lagi dah. tapi kondisi mati ya kondisi apa adanya Apa adanya. telat dua kali ya yeah. Oke okay. itu teman-teman udah ada gambaran kan angka segitu dengan nilai pajak sekitar 2 jutaan siap Oke okay. teman-teman tertarik mobil ini so bagus banget ya yeah. menurut saya ini bagus banget jarang-jarang ada mobil yang bener-bener kualitasnya bagus no nokropos, no kropos mesin juga nggak ada yang rembes ya nggak ada yang rembes, mesin kering mesin kering ya enggak ada kering. yang rusak apa gitu ada yang rusak Oke okay. so Bang sama nanya tahun 95 ini masih dapatnya Bang garansi mesin dan transmisi ya boleh langsung ngobrol-ngobrol atau telepon langsung lah. Nah, ya. sebenarnya ini mobil tua iya jarang vendor yang cover ya. ya tapi mungkin ada solusi ya Bang ya betul betul Oke okay, kita selanjutnya Bang ya Nah, yang lebih saya Dani. Nah, ini sedan Soluna. Soluna. Tahun berapa nih bang? Tahun 2003. Tahun 2003, Soluna 2003. Hmm. Mobil preman ya. Mobil preman. Mobil preman. peleknya hitam. Wih, deh keren. Kagak ya? Ini pelek ignis nih kayaknya. Betul. <laughs> Karena yang punya sebelumnya pakai pelek racing. Oke. Okay. Nah, akhirnya ditukerlah sama. Uh -huh. ini. ini Soluna tipe apa bang? gali apa bukan? LSI. LSI. Iya, okay. standar. Tetapi standar. Ya, jangan salah walaupun LSI ini siap pakai banget. Oh. mesin kering. Iya iya, iya, iya, Interior juga bersih. Okay. Tinggal pakai aja. Tinggal pakai aja. jangan lah mobil mah. kaki anak ya? Kaki kaki empuk. Karena mobil rata kaki-kaki, Bang. Kaki kaki Nah, ini untuk alamat SNK di daerah Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Berplat ganjil teman-teman untuk pajaknya bulan Oktober. Hidup ya. mati nih. Sepertinya pajak hidup. pajak hidup, pajak hidup, pajak hidup. Oke, ini pajak hidup bulan Oktober. Kilometernya mobil gini berapa nih, Bang? Tahun 2003 oh, ini untuk film. kurang lebih ada lebih lah, lebih selesai an Satu, satu, satu, satu, satu, sampai kurang lebih. satu, sampai satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, juta, 43 juta, masih bisa nego lagi nggak Bang? boleh dikit 37 40 bungkus 40 bungkus woi oh, empat bungkus tahun 2003 mobilnya bagus Siap. dan mesinnya aman nggak ada yang kropos juga ya iya nggak ada kropos. yang kropos pajaknya pun hidup teman teman jadi teman teman tinggal nanya aja nih garansiin dong mesinnya nah. <laughs> tahun 2003 tinggal dibicarain ya bang tinggal dibicarain, ya. tinggal dibicarain. oke bang selanjutnya ini kita ada oke saya nih tahun berapa nih bang 2007 nih li ya pxc bang li li yang 1000cc 2007 tipenya tipe li deluxe ya li deluxe oke okay. yang 1000cc warna biru plat genap pajaknya hidup nih pajak hidup pajak hidup di bulan Agustus 2023 Betul. platnya daerah mana nih bang platnya Jakarta Barat Jakarta Barat Plat Jakarta Barat sama perorangan ya bang? Ya? iya sama perorangan li plus dua ribu tujuh Kilometernya berapa Bang? Kilometer di seratus lebih Seratus ribuan ya? Seratus ribuan Wajar 2007 Li iya. Karena ini mobil keseharian ya Iya mobil mobilnya sejuta hirit. umat Bener oh. sejuta umat Mobilnya irit dan efisien juga perawatannya Ongkosnya nggak mahal oh. Bener Di mobil ini ongkosnya enggak mahal ya pokoknya hmm. Udah kayak motor Bang Betul. Bener bener Bang harganya berapa Bang? Nah untuk Xenia ini harganya di 78 lah. 78. 78 2007. Betul, 2007. 78. 787. 3 boleh nggak Bang? 73. Hmm, 75 deh. 75. 75 bungkus. 75 Bungkus. Tuh teman-teman LI 2007. Betul. Mobilnya masih bagus banget. Original Bang? Tapi ada beberapa yang ceplas ya? Ada, tetap ada repair. Ada repair. Karena kita juga nggak mungkin jual mobil leceh. Betul. Ece. Betul. Gitu kalau so. body body, insyaallah sih masih bagus ya saya yeah. lihat sih auranya masih bener-bener kinclong banget ini juga tangan pertama bang dari baru bang oh gitu tangan pertama dari baru mesin okay. kering kaki-kaki juga empuk oke okay. tahun iya. 2004 walaupun ini eh 2007 walaupun udah agak lawas tapi secara kondisi overall saya lihat sih masih sangat layak pakai Siap. Yeah. body-body juga ada yang ya, bang. dijamin dijamin dijamin, dijamin. dijamin. dijamin. oke okay. Credit bisa gak bang? Tahun bisa enggak oh, dari, Bang? Daripada DP PCX, 20 juta mending DP <laughs> bener ya. Ah benar. Iya, angsuran 19. 19. Seharga PCX mah. Waduh, benar benar benar benar. Motor segitu ya <laughs> iya. DP-nya berapa Bang? 20 aja. DP 20, DP 20 itu 19 selama tahun Bang. DP 20 angsuran 4 tahun lagi. 4 tahun 4 tahunan. 19. 19. 4 tahun 19. Nego aja paling ya. Negosiasi DP ya. Sedikit boleh ya. Pokoknya nego DP aja deh. Kalau angsuran sih udah cukup worth it ya. Angsuran dua satu koma sembilan. Oke selanjutnya bang. Ya. Kita ada kijang lagi nih. Iya. Ini ada kijang SSX tahun dua ribu. Short dua Berplat genap untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan dan pajaknya di bulan Februari. Betul. Panjang apa mati nih bang? Pajaknya mepet kayaknya. Februari udah telat bang, kamu bulan tiga. Ya udah mati berarti. Udah mati, <laughs> udah mati ya bang. Nilainya pajak berapa sih bang mau gitu Sekitar nggak sampai dua juta. Nggak sampai dua juta gak ya. Paling satu setengahan ya. Ya sekitar segitulah. Uh -uh. Bang ini SFX tahun dua uh, 2000 ribu. Dua ribu. Kilometernya Betul. udah berapa nih bang? kilometernya yang pasti di atas ribu di atas seratus ribuan ya. Ribuan. Tapi nggak ada yang kropos ya bang. Dijamin. Dijamin. dijamin. Mesin mesin mesin teri nggak rembes. Gak ada rembes. Ada minus mesin gak kira-kira kopling ya, atau pemakaian apa. Aja. pemakaian aja. Pemakaian ya. aja ya. Tapi masih enak dipakai. Uh super super nyaman. Oke. Pokoknya mah rasa Fortuner bang. Rasa Fortuner Rasa Fortuner bang. <laughs> Ini sesiznya yang 1,8 ya, bang. Ya. Siap. Bensin juga ya. Iya bensin juga. Bensin. Harganya berapa bang? Tahun 2000 nih mobil semulus ini saya buka di harga tujuh puluh juta. Tujuh juta. Tujuh puluh. boleh nggak bang? Aduh, 60 terlalu berat, terlalu berat ya. <laughs> Seperti beban hidup, beban hidup. <laughs> bang dan ini orangnya jujur loh teman-teman. Paling minta dilebihin ya dari harga beli ya. Betul. Nah, ini waktu itu kita belinya di harga 65 nih bang. Oh nah, gitu lebihin aja dikit dah 2 juta oh lebih dikit 2 juta ya iya 67 dah 67. bungkus dah, dah bungkus ya iya <laughs> yeah. tapi memang mobilnya bagus ya bang ya betul mobil ini banget sangat, sangat istimewa oke okay. masih orian dalamnya. masih orian dalamnya masih orian oh iya bener tuh teman-teman <laughs> bang Rian terkenal jujur nih kemarin belinya sekitar 60 jutaan ya iya yeah. 60 jutaan 65 kurang lebih ya yeah. minta dilebihin aja dari harga beli yeah. insya Allah rekomendasi teman-teman tinggal teman-teman cek unitnya aja Nah. kalau mau unit sih menurut saya bagus eh uh, baik selanjutnya bang nah selanjutnya ada LGX nih nah ini LGX nih yang long iya. bensin juga ya bensin bensin, bensin. manual manual biasanya. Oh berkelan ya teman-teman untuk alamat SMK di daerah Jakarta ya Jakarta. Jakarta Barat pajaknya di bulan Juli 2023 hidup mati nih pajak hidup pajak hidup dua 2023 kalengnya 2027 panjang Betul. Marat. Kilometernya paling seribuan lebih ya? Kilometer 100 ribuan 100 ribuan 100 ribuan lebih. lebih wajar lah tahun 2002. Dua. Dua, tipenya LGX tapi mong so sofat mobilnya bagus. Sangat sangat bagus, sangat bagus. Sangat bagus. Ada bagus. minusnya bang? Ya pemakaian aja. Pemakaian tahun 2002. 2002. Mesin-mesin mesin aman. Mesin kering, kaki-kaki juga empuk, kayak empuk. Iya, masih ada suara kijangnya juga. Oh iya, AC dingin juga ya? AC super dingin, bisa pakai selimut. Oh, kayak selimut. Iya, <laughs> rasa puncak pokoknya. Rasa ]nya. puncak. <laughs> LgX teman-teman, jarang-jarang loh, yang kondisinya bagus. Nah, nah ini double blower ya bang? Ya? Double blower. Double blower. pajaknya berapa bang kira-kira mobil ginan Pajak sekitar satu setengah. Satu setengah. Harganya berapa, Bang? 75 deh, 75. Heeh. Mm -mm. 75 juta, teman-teman, yang di open press. 70 boleh nggak Bang? Cek unit Bungkus. Check unit Bungkus ya. ya. Oke, okay. buat teman-teman dikasih rekomendasi Check unit Bungkus tahun dua dua yang tipe LGX ya, Bang. Betul, tipe S X juga. So far kondisinya luar biasa. Cash only. Cash only. Oke, okay. mobilnya bagus. Luar biasa. Jarang-jarang nih mobil Kijang. Iya. Nah kita ada lagi nih Carry seribu ya. Iya nih kerry preman nih. Carry preman, <laughs> preman. Zaman saya dulu kerry carry preman. Bener Carry yang seribu cc. Iya. Tahun berapa nih bang? Tahun dua ribu sembilan. Dua ribu sembilan. Hmm. ganjil untuk lama kali di daerah Jakarta Tangerang Kota. Korongan ya bang ya? Korongan. Dua ribu sembilan loh. Ini full full ori nih bang. Full ori nih semuanya. Full ori bang. Kebody body semua? Kebody body. -body. Wih iya ya. Saya lihat juga. Interior full ori juga. Interior full ori. Ori eksterior ori, interior ori, WD tahun 2009. <coughs> <9. coughs> tahun 2009. Betul. Oke. Pajaknya hidup, Bang? Pajaknya Januari ini. betul baru mati. Baru mati. Baru mati sekali. Baru, mati sekali. baru telat ya? Mm -hmm. Pajak mobil Gideon berapa, Bang? Kira-kira. 800-an. 800-an ya? Enggak 800 sampai 1000 ya? Enggak sampai 1000. <laughs> udah kayak motor teman-teman sesuai namanya Carry rey pajaknya seribu udah iya benar benar benar benar nah harganya berapa bang kira-kira nah untuk Carry harganya di empat deh puluh tiga empat puluh tiga juta empat puluh tiga juta kalau nawar boleh bang boleh tiga lima boleh aduh saya belinya tiga delapan lebih dari tiga delapan ya dikit, oh 48. lebih Tahun 2009 ribu sembilan, loh, teman-teman belinya 38 delapan. Hmm. amanah bener, sampai dapur, dapur dibuka loh. <laughs> Mumpung Rian, loh, iya. waduh, luar biasa. Tapi memang so far kondisinya luar biasa, bagus, full. Oh, ini sini luar sini, luar dalam loh, teman-teman. Loh, mobil beginian, jarang-jarang ada yang ada. Ropos anjur, iya, <laughs> ini dibilang kategori mobil antik nih, Bang. Mobil antik bener, mesin-mesin iya. ada masalah enggak? oh uh, mesin toktir, mesin tokcer mobil gini udah asli belum sih, Bang? Belum, belum ya? Kalau dua ribu sembilan belas, Kalau yang belum? gen duanya, nya sudah asli, tapi ya worth it lah. Masih bisa nego, masih bisa nego luar biasa tuh, ya teman-teman. Yuk, selanjutnya kita geser, Bang. Ada kijang nih, ya Nah, ini kijang apa ini? Ini kijang Kapsul. LSX, LSX. Tahun 98, tahun 98. Full original. Full original juga. Pengen pertama dari baru. Oh, pertama dari baru. Iya, kunci masih dua. Kunci masih dua. Hmm. Kilometer berapa, Bang? Kilometer yang pasti di atas seratus ribuan seratus ribuan Heem. kenapa untuk pajaknya di bulan Juli 2023 hidup mati nih? Ih, mati nih, mati. pajaknya nih. Pajaknya berapa iya. yang lama mati, Bang? Pajak 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahunan panjang lagi. ya gol oh, panjang. Nilai pajaknya Bang? Ya, kurang lebih di 1.5-an 1.5-an ya. ya. Estimasi ya 1.8-an. 1.8. Uh, ini teman-teman pajaknya telat dua kali. Telat dua kali. dua kali alamat SNK di Jakarta Barat perorangan ya. Berorangan. perorangan orangannya. Per orangannya. Betul. harga berapa, Bang? Harga 63 gimana? 63? 63 deh. 63. 55 boleh enggak, Bang? Aduh, berat. Jauh ya? Berat. Belumnya enggak segitu ya. 69 bungkus. 69 bungkus. Eh, tadi berapa? Eh, 59, bungkus. 59, bungkus. <laughs> 59 bungkus. 59 bungkus. 59 bungkus. 59 oh, bungkus. lebih ini. Ya. Iya, tapi nego-nego dikit boleh ya? Boleh. Boleh ya, tuh. Cek teman unit teman. aja. Cek unit tahun 98. Tuh. So. Yang udah kapsul. Mobilnya juga bagus, teman-teman. nggak -teman. ada minus, keropos nggak ada. Enggak ada, jamin Mas, Mesinnya rembes nggak Tidak ada rembes. Pe kaki enak kaki kempuk, AC masih dingin, AC kayak rasa puncak, rasa puncak, gitu. <laughs> luar biasa. Oke, okay, kredit nggak bisa bang ya? Kredit nggak bisa karena okay. tahunnya di bawah tahun 2000. Betul, 59 datang ke sini, ya. mau nego lagi dikasih pasti ya? Insya Allah, Insya Allah dikasih. Bang, ini ada mobil item Jebra Master nih. Iya, hampir gak ada loh tempat lain loh bang Jebra Hii, Master lho. Mobil langka. Mobil langka. Yes. Iya, temen-temen nih nyari mobil langka di sini tuh banyak. Oh iya bener loh. Bagus bang semuanya. Full Orion bang, Full Orion, Full Orion. Ini tahun berapa bang? Tahun 2006. Tahun 2006 Full Orion. Full Orion. Jebra Master tahun 2006. Full Orion yang satu koma tiga ya Bang ya? Iya betul. Wih, luar biasa. Pajaknya? Mati itu, Bang. Pajak kebetulan mati. Mati berapa kali, Bang? Mati di dua kali, pajak dua kali. Iya, pajak. Nilai pajak kali. berapa, Bang, tahun 2006 ini, Bang? 1600 kurang lebih masih di bawah 2 juta, sih. masih di bawah 2 juta. Ah, masih 1.213an ya. Iya, kurang karena lebih. Kan memang saya sebenarnya sebut 300, teman-teman, dan hmm. pajaknya pun pasti murah karena Tahunnya udah 2006. Betul. Dan ini platinanya udah di atas, bang. Oh gitu. Ya. Jadi iya, kalau iya. kena banjir nih gak akan mati. Iya. Air intake-nya di atas ya. Iya, betul. Dan sudah ini yang Gen 2 ya. Gen 2 -nya. Gen 2. Karena 2006 udah diperbaiki ya. Tuh. Sudah perbaiki dan ini hasil dari merger dari Toyota. Betul. Diperbaiki, espas. Eh bukan espas, dia bremaster maksudnya. Dia Harganya berapa bang? Harga di 47 tujuh lah empat tujuh empat juta tahun 2006 berapa bang kira-kira bang kasih harga yang bagus bang nego lagi bang 43 bungkus 43 bungkus empat tiga empat bungkus tapi pajaknya dua kali pajak dua kali 43 maksudnya abang jual dengan keadaan mati dengan keadaan mati tapi masih bisa nego-nego masih lah. bisa nego-nego ya teman-teman Harganya masih cukup merekomendasi karena sesuai dengan kondisi full original juga ya. Betul. Full original baik interior maupun eksterior. Betul. Interior juga ori ya? Orian. Orian. Ya, teman-teman dapat mobil langka cuman ada di sini di Hans Motor dengan Bang Ria. Iya. bisa enggak? Nah, untuk kreditnya sementara belum bisa. Belum bisa. 2006 Zebra ya. Master, teman-teman. Ya. Jarang-jarang nih. Mobilnya juga bagus. AC-nya juga dingin ya? Betul. AC dingin, bagus. Luar biasa. Harga ditawarkan masih merekomendasi buat teman-teman yang mau nawar langsung nego aja ke sini, datang sambil test drive. Betul. Ada lagi mau ditanyain bang kira-kira? Pokoknya kalau mau cek unit di sini bisa sambil ngopi. Oh, sambil ngopi. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Tukang jajanan deket ya. Deket ya. <laughs> Aksesnya juga gampang ya. Akses sangat gampang. Gampang sekali. Ya teman-teman akses untuk menuju ke sini hmm. sangatlah mudah. Oke berikut tadi yang telah kami tawarkan ya. Semoga review singkat ini bisa merekomendasi buat teman-teman. Apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan, saya pribadi peserta Bang Rian mohon maklum dan mohon dimaklumi ya, Bang ya. Betul. Saya tutup wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Auto, Hans Motor. Motor 2. Hans Motor 2. Oke. Okay.